USD Tsui Frank bullish, waspadai ada potensi terkoreksi. Bias harian pergerakan USD Tsui Frank terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga USD Tsui Frank sedang tertahan di area resistan.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 Sebaliknya waspadai jika harga USD SWIFT RANK terus bergerak ke bawah dan menembus level 0.98591 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.28136. Sekian analisa forex untuk tanggal 4 Mei tahun 2022, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 0.8.1.2.1.2.